Di Dekors bersama ulam sari resto menyelenggarakan kursus memasak baik reguler atau privat. fasilitas sarana praktek lengkap, modul pelatihan, konsultasi kursus, sertifikat pelatihan. Biaya kursus reguler minimal 3 orang biaya 500.000 untuk privat 1 orang biaya 800.000 dengan 5 menu masakan. Materi pelatihan gurame asam manis, nasi goreng, chicken crispy steak, kue goreng, dan capcai goreng. Daftarkan sekarang ke lembaga pelatihan dan kursus di The Course. Atoko Ulam Sari Resto telepon 085866866566